Kiai Ahmad Siddiq Cerios kyai kiyai, -kiyai Ketika Indonesia Dijajah Jepang Niku mimpi Mau surat Ar-Rum Hulibati Rum Fi adnal arti Wahum mimba Diwalabim Sayah Libun Tosriyeni itu ada kekuatan besar Namanya Romawi dengan Persi Romawi itu ahli kitab Nasrani ahli kitab Persia itu tidak ahli kitab Tiang-tiang dari -tiang ini perang pertama menang Ketika menang tuh mencibir tiang Romawi Bahwa anda yang punya kekuatan langit Yang katanya ada Tuhan, ada malaikat Ternyata anda kalah dengan orang yang gak percaya kekuatan langit Efek dari itu Islam juga ikut kena Karena sama-sama percaya kekuatan langit Sehingga tiang Islam tuh derek susah Karena ada kekuatan non ahli kitab Ngalahkan ahli kitab Zaman itu tiang Romawi Kristen, Kristen Romawi Terus setelah nikun-nikun susah sedanten, tapi akhirnya tiang Romawi ini kemenang. Tiang Romawi menang ini buatan sebagai kemenangan Nasroni teng Persia, tapi kemenangan ahli kitab ngalahkan non ahli kitab. Siang tiang Islam derek seneng. Ketika tiang Romawi menang dengan makna ahli kitab percaya langit ngalah no. Tiang sing buatan percaya, lu senang senengi karuan tiang Islam. Yeah. Sehingga niku wanton dalil Dewa Muhammad Siddiq Ada dalil bahwa menang, lu raku menang. Nih gini, ku menanget tiang Romawi tentang Persia. Um daerah niot Islam daerah seneng. Terus ceritoni Muhammad Sitiq tangkut tanggi ahi tak wilaniku so Indonesia Merdeka. Gue udah perkorong alahanu Jepang sing cerita, Jepang niku dibom sekutu akhirnya mulai terus Indonesia niku merdeka. Dados kula suwon iki Duryah Bani Abdullah napa Bani Umar niku mboten usah kepengin menang mergi kita niku hebat. Kadang-kadang musuhe iku lalah ditedir salah. terus tiyang hebat iku pokoke anger sing alim-alim mati jenengan gak paling alim. Nah terus ora kudu ngalim tenan, pokoke sing sepuh-sepuh kapundhut kene ujug-ujug dadi kyai napa sepuh yang benar-benar kabundut, gini akhirnya paling bener. <laughs> nah, pergi menang buatan kita kita yang menang terus niki penting pergi selama ini, pikiran-pikiran yang didawah Rasulullah Wasallam. Mang kadang itu unik ben, ben. uniknya ngetan kalau mau ngawas, mulai sekitar duhur, ngantos setengah kali terus, biasanya ngantos setengah papat, gara-gara hormat khalipun Mbak Abdullah, terus Nge, selain hormat buyut kuloh, gue buat tidiamu barang, jadi <laughs> tidiamu Bayidris, jadi uang sepohe gue enak karena ngamuk, jadi suka. Ya. Padahal sajane prospek tengomah, mereka tengomah kuloh lakon, atau mereka anak buah. <laughs> Saja nih buatan kepe enak, tapi umpanah kuloh kepengen cerita kenangan-kenangan kuloh sanggeng Mbah Fatimah, Mbah kuloh kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Dari sekian tradisi keluarga mereka ini, mas sama. sing wajib apa, apal udih bak berjanji burda kebetulan gue logeh tiga kita menikah apa? Rian ini faktor tradisi keluarga, suwe-suwe ya gue yo rondo jadi reski, mak melayani Rian, Angger Bahamed Pasuruan, bakti bertantang ngambang kampung-kampung, dua -e, edisuan babi sirih, berkipat do di sangoni, jadi ini ceritanya gue bisri, sing cerita bahmus, do serian ini wali-walin, ya menikguion mawon, nate, niki gue cerita sing ringan-ringan mawon nanti ke Bisri diundang Pak Hamid buat nanti sangoni terus nyuwon ijal kelambi ijal klambi lambi, terus caro rin sanggu sakniki sangu misalnya normalnya 500 sewa, nama 1 juta, didol dalamnya Pak Yurong Juta kalian mau ke Hamid Mbak Bisri ngertas nama Pak Hamid wali, mergi ketemu malih, dan Pasuruan Kang, jaluk susu mereka <guluh> ternyata harga baju di atas harga normalnya ngoni terus ketemu Wang Sugas jadi begini, kabinnya Pak Hamid itu yang larang. aku pidato lah di Sangon ini kita tukul gue cincin. dengan tarif di atas rata-rata. Mana panitia aku tuh bakok no harga rata-rata. <laughs> Mergi baru kayak harga ujro misel ini akhirnya Pak Hamid saya kejalu susu, Kang susu Kang e mulai ngetol kelarangan. Terasa <laughs> ini gue cerita mawon, terasanya wali gue gue guyon, gue celo gue celo kan gue biasa. Mergi Pangeran itu kok batas cerita, kalau nih kadang kita kata, ada wali sih nggak pangeran nih kok kancane nih kayak Panjen tiang kata, tersedia nabi Musa nyuwun sok udan. nih ubatan udan-udan. barang udan-udan nabi Musa akhirnya tanggal ya Allah saya ini sudah istis kok, obatan mantis putih, fihim namam, jadi Allah. nengko nengko nengko tukang nengko terus pangeran Nabi Musa nengko nengko nengko nengko Gusti, yang nengko siapa? nengko Jangan nyebut saja namanya siapa nanti saya usir, jawab Pangeran lucu, sah aku ngaramong no rasa aneh, aku nyebut berarti aku ngerasa akhirnya berarti buatan jenam sebut yora, ngerasa aneh haram, <laughs> akhirnya buatan disebut terus ngelewengin, ngerasa penting si ngerasa aneh, ora penting, kue merdu ika ulaku jenki barh, uangnya iku ireng, walhasil singkat cerita wonten ten abdun aswat ngewireng ketemu binurilah nertas nak ikut Nabi Musa Nabi Musa geng nertas nak ikut wali wah demi lebarik nikuk pertama kue kondungo supaya udan Niku tungo pertama ini niatan baran ya Allah jenengan peti tak kentek an udan sampai ragil mengikai udan peti stoknya jenengan tekno faham ma Musa ayat Tishahum mah Nabi Musa bade jotos siapa pangeranmu Ochobotchotos oh, inahujut hikuni fil yomi salah samarot aku seneng kaya dong ngomot teleparus. niki di ono yang ngomot telepar formal ngoteni. Lana jenengan mempertimbangkan mereka maksiat dan jenengan terus buat jenangan suka ni hutan. Maksiat mereka tuh gak ngefek teng jenengan, jenengan itu, al alhuril mutlak. Ngomot tenggefek efek jenangan pertimbang terus no? <laughs> pokoknya ngedikan ketikan sengis. Walhasil akhirnya tiga hutan. Tersenyki kulo jadi toh wali sing menunggu tanah jawa ini aku kata walaupun yang tidak ada pergi khawatir Allah ini membuat masyarakat di kelompok tertentu saya ulang lagi, wadidah Allah ini membuat masyarakat kelompok tertentu tahun ini kalau cerita itu berikutnya dalam kitab Al-Mina Nulkubra walaupun kelompok wali namanya mula matiyah walaupun yang mau semalam matiyah ini senangannya akan jadi orang awam-awam ini awalan Imam Sa'roni jadi wali nggak ada kitab almin alul Kubro, itu pernah ingkar sama mereka karena kancah nung awam awam tengdalan dalan, pas ingkar kalian kelompok malam matiah nih nopo matiah, nah biasanya adat kejauh mau coba malam matiah, wangsol ke panggih nikunu waliku niku jalisun venas sama iwal arti, terus mamsaroni digoslo, kuekor atau dideknya Allah nawai, no, <laughs> awal hasil terus mamsaroni ikrar bahwa kata Wali-wali ini ku tiang awam bin awam itu almatkur fikul lilisan, almatkur fikul lilisan. Karena Allah disebut sehingga wali kewantan tentang birokrasi masyur bahaya -bah, bah, masa mak negeri basitik, Ryan mengurusi kompilasi hukum nikah. Kalau sering ditugasi ikan daerah-daerah ngatur hukum nikah supaya terus di pemerintah. Kalau sering perso kalian hakim-hakim agama, gus kalau ada rafa itu gimana? Di pulau sering matur, nah ono solihatun tahta yati ini ural sama mediator, langsung cerenok. Begikada tiang-tiang istrinu solihak, gara-gara sing lanang beten soleh, dipaksa jual narkoba, dipaksa melakukan hal-hal sing mung karo. Dan ini kuna rafak, kue kutua, nuruti fauron, murgodo sambek ono solihatun tahta yati zolimin. Terus rian, basidte ngantos Mbak Ahmad Sidik, ngantos keluarga besar lasem ngantos bahem Mbak meriki. Bahkan Nurian gitu dapat tengkau akrakan, generatif menghukum-hukum nikah, kezofur petarane bahmun, gitu kan daerah-daerah ngatur kompilasi hukum nikah. Kalau sebagai pribadi, gitu sering dimintai konsultasi. Kersane di pemerintah juga nikah niku bifik hinchar ijen. Contoh paling gampang ngeliat ini, naifnya faham bawa, apa yang nggak nikah? kok? Betul dengan bapak kandung, karena memang sah jadi wali itu bapak kandung. Bapak di Indonesia bisa bapak angkat, bisa bapak tempon, bapak sambung sehingga dipastikan harus bapak kandung. Gue baru kayak gini ya, ya termasuk baru kayak basi. Terus dibikin terus koloson, gini mas tamak nih, nak pendaftar wali katus baik, guys, ngurusin NU, Momen pertemuan, temel podcast, ngomong-ngomong maco mengotek, nakulah guys, bagian mulang, nakulah mulang dulu, seneng pergi. Nopo, okay. guys, cara berpikir kuloan sederhana pemusuh. Kalau saya ngajar eksya, artinya pikiran besar eksya itu saya ajarkan. Kalau benar ya dianggap eksya, jadi kulo tetap tawa. Nak salah dianggap salah kulo, jadi kuloan itu ku enak. Api wong Islam Indonesia ngetan. Misalnya kuloan mucal bukhori, nak benar jari imam Bukhari, nak salah salah bahat, jadi kuloan itu bagian madlum, bagian bagian singkito lima. Lalu kugajarannya ageng. Jadi misalnya wanten siang tiang sing alamini nasaban atau arfaumini kodron. Anud Allah kan diizinkan, tapi kan buatan isin misalnya berdasar anut Imam Bukhari Anud Ikhya Ini sekaligus menjajahkan masyarakat, ini masyarakat masyarakat ikhya. Suwantan tiang sing a'la min nasaban atau arfa'u minuh kodron Anud itu kan anut Ikhya, orang perlu anut Anud Masyarakat Tapi nak salah, korbannya buatan Ikhya, itu macam salah Kemudian itu yang mojo kitab, namun Malik Hatam, itu mesti wali Cerobah pun mojo kitab, Hatam mesti wali Mereka baru saja terkenal no kitabnya pikirannya para wali kalau ini matur dengan Habib Ahmad saking seneng Rasulullah s.a.w. dengan umat ini nate nabi nu fathum meccah saking mengenai Ka'bah itu nabih Mios saking kubati Aisyah, saking khimai Aisyah itu aku seneng sangat kharajan Nabiya wa wawakarirul aini toibu nafsi waktu ini masuk Ka'bah, nyuwun kunci Ka'bah tapi medal Nabiya susah susah banget, hazinu nafsi sampai Sayyid Aisyah takoh, lima kenapa engkau susah ya Rasulullah taqaltul ka'bata wa wati tu anilam an akun fa'altu akhafu an aquna at abdu ummati aku mau mlebukak bah aku susah nak nganti umatku memaksakan mlebukak bahku repot wangel kudu dadi presiden sik terus kadang-kadang kita ini ngambil ibadah sing standar paling meringan paling mudah karena kalau kita memaksakan ka'bah niku datus presiden riyen atau bendere presiden Kira-kira itu Fauzhan buatan kerbau, bongsobong ke pendera-pendera. Dan terus nah, repot. Mulai Pulau Wengi nanti mengalami Pulau Bademucal tentang tentang Kutus. Kalian panitia diminta ziarah tentang Sunan Kudus jika ia melbu. Kebetulan pas nulis yang ziarahnya ku ku ada. Kalau nusponan ilang hadisnya ku akhirnya gini nambung duga tentang pintu gerbang Karena tadi ojo sampai tiang gada perasaan ziarah masih melbu. Kalau standar itu yang dipakai Dawei Nabi. wadid itu anilam akun faal tu. Ini aku fu na aku nak umati umatimimbaqi. Aku nak standar idealu dingu. Enggak ada direpot umatku. Terus kula suwon lagi wow terus Dawei mas sama. Kersane mungkin di, Masama, di Taseh, Habib Mustofa Ali Terus kalau ini bagian Islam sing gampang-gampang mawon. Bagian imanul arobi sing fawawala azidu ala darik wala angkus. Terus <laughs> pokok Islam sing, pas Seng Islam Islam Fadl kelas A kayak kesana dilakoni tiang-tiang seng kelas A seng bagian sebagian baturi tiang-tiang seng wabah bola Azizulah dari kawalannya wah angkus tapi ternyata tiang ini dah Wenabimansar rohu ayang zuro ila ahil cernah fal yang zuro ila ada terus Islam itu seng Budi Suardjo seng kelas A kayak kata kelas B kelas C kayak kata seng penting kabini bu elmu terakhir kulo nyemun bang istune borokase puan kayak niki di Dongano Mas Inung putra-putra Nabi Zain terus mantu-mantu Mas Zainul sedanten sakit ngerawat pondok Al Fakhriyah nih pondok e buyut-buyut riyen -buyut. Mbah Hamid sing lahir Mbah-mbah kulo buyut-buyut kulo lahir mriki. Nggih nasape rata-rata tersambung dugi Mbah Sambu. Nggih boten niru derajate, pat niru alime. Derajatku gampang, boten penting. Penting niru alime. Ngono ampun alim nembe bakas yarfaillahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma napa? Derajat. Aja bakas derajatnya, gak bakas alime niku repot. Seneng mulya teh rasa seneng napa? Ngaji terus kalau nyuon pangeran Tunisia dantan, wow mas Arwani pun meminta, terus danten seneng aji, baru seneng aji ini ilmu-ilmu sing didawon Nabi itu jadi ukuran, jadi standar. Tapi nak kita orang ngaji ini, terus semuanya menurut saya, luhung Islamikan nabi juga menurut saya. Dari nak ngaji kan, menurut Fathul Qorib, menurut Fathul Mu'een, menurut kitab ini, kitab ini. Gaya ngotot mawon mau ngomong kayak tidak saya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.